Akankah GBP/USD kembali tertekan? Secara umum, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase tertekan.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP GBPUS diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.38113 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.36743. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212